Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Maman Black. Kali ini akan keliling-keliling Wonten untuk mencari Tugu Garuda Pancasila, melanjutkan misi yang sebelumnya di channel YouTube saya, satunya tertunda. Jadi, kali ini kebetulan ada semangat lagi untuk Wonten Tugu Pancasila karena ada beberapa Tugu yang sempat hilang di daerah saya ya jadi tergeraklah untuk e, mengonter -tent lagi tentang tugu Garuda Pancasila. Jadi mohon doa restunya jangan lupa di like, komen, subscribe karena dengan e, subscribe dari Anda dan komen juga itu ikut membantu nanti perekonomian hey. <laughs> <Pro> <laughs> perekonomian saya dan keluarga. Oke. Okay? anggap aja sebagai amal ibadah Anda, apapun agama Anda, apapun profesi Anda jangan lupa di-subscribe oke okay guys, selamat dulu kak ya. kak, ayo berangkat kak ya. yuk, Assalamualaikum Bye. Oke okay guys, kali ini kita sudah sampai di perempatan pasar desa Karangbendo, kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Yang ini ke arah sana selatan menuju desa Kunir alias kecamatan Kunir untuk yang ke sana itu ada Gang Ketimur dan yang ini ke utara menuju ke Kota Lumajang. Di sini di perempatan sebelah toko pas ada tugu Garuda Pancasila yang masih tampak bagus terawat dan rapi di atasnya ada tulisan Undang-Undang Dasar 45 disingkat UUD 45 masih tampak bagus dan terawat mungkin ini pembuatannya sekitar tahun-tahun milenial ini ya, karena tidak ada tanda-tanda atau uh, tulisan kapan dibuatnya entah ini termasuk tugu atau monumen Garuda Pancasila tapi menurut saya ini masih tugu teman-teman atau menurut teman-teman silahkan tulis saja di kolom komentar ini pinggirannya juga masih rapi tampaknya baru dicat ulang mungkin Agustusan kemarin ini dicat ulang lagi untuk lambang-lambang sila juga masih lengkap ini hiasan samping juga bagus Garuda juga masih catnya baru tampaknya mantap lah pokoknya ini Oke okay, saya rasa cukup sampai sekian review Tugu Garuda Pancasila yang ada di desa Karangbendoh Kecamatan Tikung Kabupaten Lumajang Semoga teman-teman sekalian suka Jangan lupa dukung terus channel ini dan tunggu video-video Garuda Pancasila selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua